Harga sejumlah komoditas pangan terpantau menurun tipis pada hari ini Senin, 8 Agustus 2022. Penurunan harga terjadi pada minyak goreng curah, bawang merah dan cabai merah. Berdasarkan pantauan bisnis dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok, SP2KP, Kementerian Perdagangan, (Kemendak), Senin, 8 Agustus 2022, harga minyak goreng kemasan sederhana per liter sebesar Rp18.600 atau turun 1,06% dari sebelumnya Rp18.800. Setelah itu harga minyak goreng curah menjadi Rp14.100 atau turun 0,70% dari sebelumnya Rp14.200 dan minyak goreng kemasan premium stabil dengan harga Rp22.900. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah besar per kilogram, kilogram dari sebelumnya Rp67.700 menjadi Rp66.900 atau turun 1,18%. Harga cabai merah keriting juga mengalami penurunan menjadi Rp67.000 per kilo, atau turun 0,80% dari sebelumnya Rp67.700 per kilo. Cabai rawit merah pun turun menjadi Rp71.700, atau 0,69% dari sebelumnya Rp72.200 per kilo. Harga bawang merah pada hari ini juga mengalami penurunan dari sebelumnya Rp46.600 per kilo menjadi Rp45.900 per kilo, atau turun 1,50 Sementara itu, harga bawang putih honan stabil dengan harga Rp26.900 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 9 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.